Ini gimana, ini gimana nih, lihat yang gimana nih? Uh, mana ya, ya ini, gua juga ini, ini, ini, ini masih baru nih Oh, oh show. <laughs> Iron Man Mantep. Pinggir hari datang pol aja gitu. Lambang. Halo, ada yang bisa lihat drone gua enggak? Ada yang bisa lihat bisa lihat kan drone gua enggak? Mana? Ini enggak bisa keluar. Oke, okay, oke. Okay. Coba oh, gua lihat, gua lihat, gua lihat, gua lihat. Luar aja ini coba. bisa keluar <laughs> Drone lu nyangkut loh. Man, drone iya, gua ini enggak bisa keluar. Loh. Siapa ini anjing Enggak katek. Oke. Eh dihancurin anjing. Kok oh, enggak nih? Cameraiiii OSBENYENI AH! Di dalam, Pojokan situ, ya, Itu Permisi! inside, di situ dong, rush! udah nungguin banget Lama banget gua rush Dibakar mau Di? Oh. Yeah. <tapi jinit> ini, just, let's go. Aduh, <tapi jinit> <tapi jinit> di rumah, Di. Oh korea? Yo, let's go. <laughs> <laughs> let's go Ceng! Gila, udah lama banget, Coy! Duh! Lemos hit map Mep! Men, itu Itu! Wah, gua Ngapain sih Barusan? Itu ngapain dia, jauh. dia pick -like Dia ya? ya. dari tadi, Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, nih aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Oh no, aduh, aduh, aduh, aduh, are you okay? Are you okay? Are you okay? aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, 5 remaining The defuser has jago badan, di tolong, anjing Pokoknya di sini yang banget yeah, yeah. Di media apa ya, Operator standing. Wah, wah yes. Oh, oh. Recall control, recall control Shit Momo gaya ya dia Gaya nih, ya, ya lah. <laughs> Kalau kalah kalah. pick kejar nah, dong daging. anjing. Pisau, Apu aduh si. anjing Pisau <laughs> <laughs> Lu kenapa nih ya? Atau dead? Gue penpisau. Eh. Wih, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Corona. Protestan corona. Hong Kong. Protestan Hong Kong. Protest kerang. Di, di, di. Rotation hall, di, di, Bar boy. Wow, wow, wow, wow. Oh shit. Gue udah impek. Gak usah. Blast tuh ngeras. Kalau yang jago. Iya <laughs> ada nuk ada nuk di itu, yang atas. Lid. Atas yang udah lempar kamera. Yeah, ada iya yeah, di atas, di atas di Ada nuk. Iya iya. Sabatud gue. Gak gua, gua, gua keberatan. Rogemuk sorry. Jangan jangan jangan di. Tu doknya betok aduh Oh betuk. shit. <tuk>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 lu ini GOBLOK langsung friendly fire nyala untung gua baik gimana I don't even orang, awas, awas ada yang itu gua lagi Gua nggak tahu tuh di situ, Anjir kemana, lari, lari, lari, lari, let's go Wah orang Gua selamat gua selamat gua selamat Aduh bisa masuk habis Mampus ya aduh aja nih Mampus Dia dia apa map dia Dia nggak apa map dia What? Hold on in. Ini bigopat temen gua. Bro, what, what you Ah, asli. 5 <laughs> di impact, impact. <laughs> <You've located bomb. laughs> Kepencet Kep grenade. Drone gua anjir <rattly> <matched> <huhkaye> Oryx Gua kirim mayat ngapung lho KELOK Membangsa Itu <chi> gua mati Iya dua-dua di dalam. Oh flash Eh AHH Tolok Aduh ada. Ada tu Ini kita semua di warning tapi Ya siapa itu adip ya, <laughs> <laughs> abis aku nih injur depan gua ini what the fuck gua cuma Cukup injur gua cuma gua... injur <laughs> gua, gua cuma lagi injur. ini ya gua lagi nembak itu dia tiba ke depan gua palanya pas di kelasnya <laughs> gua bak itu... ceplot anjingnya orang <laughs> orangnya pakai baju kuning gak? nggak tahu gua gak pokoknya tahu. namanya only rada aja udang kan? udang ini nih oh, dia Entry gak pakai skill atau <laughs> the best pertanding? Iya. Mana pakai sludge dia nembak nembakin drone kita loh, what the fuck? Aduh, di X nya, Iyi, nggak jelas. Aduh, cing. Friendly fire kan? di kanan Tah, emang keren. Kok berani bayar? Lihat, eh, orang iya. gitu ya, gak temen apa. Uh, si -fuse -fuse. Hero ya, si Tofius, hero tau Hero? tau Oke, tahu, tahu. oke, oke. Oke, oke ada di belakang, ada di ini mah lewat bawah kali ya gak? iyalah ah iya iya iya lewat mana yang iya iya iya bintang Zodiac Zodiac laut Zodiac Zodiac eh eh oh. oh oh kita berhasil ngerit dor, eh Dore Dore wow apa di ah sukdam ha monti kita, monti kita bawah dulu ya tete ada iya itu. kita tak buat deronin gue berapa-berapa dibalik itu yang gak ada udah di kiri semua eh kok clear aja yang gue clear. <smheiro> Mana Clearingnya? Baru masuk itu, baru masuk aja Gak lupa Mira di, di, di situ di. Aduh di atas, di atas di atas, nah, di atas, di atas Satu masih di dalam ini aja Di cross dari Mira okay. ya Kiri kanan Tanan udah, kanan Kanan Wah, oh, tengkorak dia, dia, dia, dia proning. pruning Kanan stairs, kanan stairs stair. Kanan stairs, stair. lagi proning tiduran Udah kabur oh, oh, oh, oh, balik lagi, balik lagi 5 Dia langsung. Dia Dia ngapain Musik bilang apa anjing? Bakin aja ini Snoop. Nih. Aduh, aduh parah lo mereka. Uh, ah, di, atas, di, atas, di atas, di atas. Di atas, di atas, atas. Uh, Nih. mati lah. So, lagi sama-sama. good One, oh, let's go. Las <tuk> quit ya, yang, yang tadi yang berpreharta. dia marah dari <tuk> <tuk> quit pak. Mental langsung rusak <tuk> kita gara-gara ludi. <tuk> eh hey, kasih Kena mental <tid> empty itu dia Parah lu Orang <tid> kena mental Kamu terbang nih Tuh anjing Tuh anjing Tuh anjing Eh masuk <tid> Oke okay. Left Kena mental kan orang Hai dua orang lo Hai orang itu tetap Jadi lu Nah Nice Lagi lagi 3 2 Lagi lagi Lagi lewatin Lagi lagi Lagi lagi Lagi Gu gua koi sebentar hasil tuh benar anjir tadi anjir john wick dong damn shit aduh go with me ya anjir, oi oi scan why you scan tetap setup damn setup damn maju dia maju dia maju cakap cakap sini sini sini ya <laughs> ayo ayo tembus ayo sini makin makin makin makin makin enggak macuin macin Yep bisa muter lagi, terus, terus, terus. Ah, kena. Ya aduh, di Itu lho, habis, habis nembak. Oh, buat cepat mikirnya, kiri kan? Kiri kau kiri kena skin semua anjing, best awak tuh. Oh, Ada orang mati-mati, oh, oh udah mati ya? Eh, yeah, eh, eh, eh, eh, mati eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Sampai sih udah masih Jika. di sini iya pasti di pintu iya. masih biar aja ntar kau dia masuk baru blitzin aja enggak ada teman mantul ke gua dong itu aja itu dia tuh oh udah habis gimana akhir ya yeah, yeah, terakhir ini ya yeah. half ya yeah. take half take half oke tidak bisa di eh dia apa di guard apa yang di oh dia <the>, um, <coughs> di ganja with, ganja with, with. <casShaun> with, with, with. <laughs> ledeng ganja ledeng ganja ganja ladang ganja ladang ganja ganja ladang ganja jadi kejebak kejebak kejebak biar aja iya iya dia juga lo kok tadi ya dia take half dia take half lebih dari ya, tadi? satu, <30. tuk> <tuk> <Nice. tuk> All friendlies have been eliminated. <tuk> Flash mulu anjing.